Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Eriza NPM 218110210. Saya di sini semata untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Psikologi yang diampu oleh Bapak Dr. Fikri SPsi MSi. Di sini kita akan membahas psikologi ingatan. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata ingatan? Baju yang kamu jemur kemarin, tapi ternyata belum diangkat sampai sekarang. Makanan yang kamu makan dua hari yang lalu, atau malah kenangan-kenangan manis bersama mantan? Benar, pasti mengarah ke sesuatu yang sudah kamu lalui, karena ingatan merupakan memori-memori yang tersimpan di otak bagian hipokampus. Pembentukan ingatan terbagi menjadi tiga bagian sedikit saya jabarkan yang pertama encoding adalah anggota dan penggabungan informasi yang diterima yang kedua penyimpanan adalah penciptaan catatan-catatan kurun daya ingatnya semakin mereka tua. Pasti kita juga pernah berpikir mengapa manusia semakin mudah lupa saat usia mereka mengunggu. Ada penelitian dari National Center for Biotechnology Information di Amerika menyebutkan bahwa ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, hal itu akan tersimpan di sensori memori. Tetapi memori di sini disimpan dalam waktu yang sangat sebentar, hanya disimpan selama beberapa milisekon, bahkan tidak sampai satu detik. Nah, memori ini akan langsung hilang jika kita tidak memperhatikan apa yang kita lihat atau dengar barusan secara detail. Contohnya kita lupa meletakkan pulpen kita ada di mana, padahal barusan kita memegangnya. Dan setelah kita kesana kemari, ternyata pulpen kita tersebut kita letakkan di telinga kita sendiri. Hal ini terjadi karena kita tidak fokus dengan saat-saat kita meletakkan pulpen tersebut di telinga kita. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin saat itu fokus kita sedang terbagi dengan hal lain. tiba-tiba ingin kita tonton, tapi belum kesampaian. Yang kedua, short-term memory, atau disebut ingatan jangka pendek. Di bagian short-term memory, ingatan disimpan selama 30 detik, dan mungkin hanya beberapa kepingan informasi. Informasi itu perlu diulang agar menjadi ingatan yang kuat atau masuk ke sistem ingatan jangka panjang, long-term memory. Yang ketiga adalah long-term memory. Ingatan jangka panjang. Ketika kita ditanya rumus suatu pelajaran matematika secara tiba-tiba, saat kita mencoba mengingat rumus itu, sebenarnya kita sedang menarik ingatan dari long-term memory. Mungkin kita diberitahu rumus itu ketika SMP dan kamu masih ingat sampai sekarang. Walaupun kita tidak mengingat-ingat informasi tersebut setiap hari, tapi kita masih ingat itu dikarenakan informasi tersebut disimpan di dalam long-term memory. itu tadi dia pembahasan tentang sistem ingatan manusia. selanjutnya kita akan membahas penyebab lupa. lupaan sendiri bisa saja terjadi di salah satu proses penyimpanan memori tadi. Bisa saja proses perekaman memori tidak baik di bagian sensory memori, Atau informasinya terlalu banyak namun kita tidak fokus Atau bahkan memorinya tidak pernah terekam sama sekali Karena kita tidak memberikan atensi dengan baik Bisa jadi juga sudah sampai pada long term memori Tapi informasinya terlalu sulit atau sudah terlalu lama Dan kita tidak pernah berusaha mengingatnya Dua, faktor gaya hidup. Faktor ini adalah yang disebabkan oleh gaya hidup sehari-hari yang kita lakukan. Faktor pertamanya yang sangat berpengaruh pada daya ingat kita adalah olahraga. Kenapa olahraga sangat berpengaruh pada daya ingat? Penelitian dari Susanto menunjukkan bahwa olahraga membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh manusia, termasuk otak. Jadi agar nutrisi dan oksigen ke otak terdistribusi dengan baik, kita memerlukan olahraga. Eric Erikson, psikologi asal Jerman mengatakan ada beberapa nutrisi yang sangat bermanfaat pada otak dan daya ingat. Di antaranya adalah nutrisi karbohidrat, protein, omega 3, vitamin dan mineral. Yang terakhir kita akan membahas cara meningkatkan ingatan atau agar tidak mudah lupa. Tipsnya, yang pertama kita bisa melakukan Rehearsal Atau mengulangi kata-kata apa yang ingin kita ingat Seperti yang kita bahas sebelumnya Supaya informasi bisa masuk ke long term memory Informasi perlu kita ulang-ulang agar kuat Ketika kita menghafal suatu tabel periodik atau buku pelajaran Kita membacanya dan mengulangnya berkali-kali Teknik ini disebut Teknik Rehearsal Kedua, chunking, adalah proses membagi informasi menjadi beberapa baik, jadi informasinya mudah dikelola. Teknik ini biasanya sangat ampuh untuk mengingat angka, seperti nomor HP, tanggal, dan sebagainya. Cara yang ketiga, yaitu teknik nyambung kata-kata, seperti singkatan atau kata yang sudah familiar di ingatan kita dan mirip dengan kata yang ingin kita ingat. Di salah satu buku karya Terelie dalam judul "Hafalan Solat Delisa", saat Delisa ingin menghafal salah satu bacaan solat, ia menggunakan teknik ini dan di buku tersebut disebut sebagai "Jembatan Keledai". Sebenarnya, ada banyak cara lainnya untuk meningkatkan daya ingat. Saya tambahi sedikit lagi, salah satunya adalah dengan bermain game yang menenangkan sekaligus dapat mati. Seperti menyusun puzzle atau bermain mafia game. Karena bermain game ini, kita perlu strategi yang otomatis pastinya disusun di dalam otak dan kita membutuhkan ingatan untuk menyelesaikan puzzle ataupun menangkap mafia game. Dan ada banyak juga game mudah yang bisa Meningkatkan daya ingatan yang kita bisa mainkan di aplikasi ponsel pintar Itu tadi dia penjelasan saya tentang psikologi ingatan Lebih dan kurangnya saya masih belajar dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh